Hai sobat KNS, balik lagi bersama gue, Sen Selamat datang di Ken Sen Fam Viral sebuah menu baru yang bernama nasi anjing yang berasal dari Jakarta Utara. Nah, jangan salah paham dulu gengs. Soalnya nasi ini kalau menurut saya itu nasi ini itu adalah sebuah uh, branding atau misalkan pembuatan sebuah menu baru dalam sebuah makanan. Nasi ini berasal dari Yayasan Kahal Family. Yayasan ini tidak berdiri di bawah naungan agama manapun jadi ini termasuk yayasan yang independen dan yayasan ini bergerak di bidang kemanusiaan ya, diantaranya adalah membantu korban-korban yang terkena bencana membantu anak-anak terlantar dan menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu dari informasi yang saya dapat anggota dari yayasan ini memiliki anggota lintas agama banyak beraneka ragam-agama yang ada pada yayasan ini Ya, kita sebut seperti uh, agama Islam, agama Buddha, agama Kristen dan agama-agama lainnya. Di tahun 2006, yayasan ini terlibat dalam penyediaan makanan untuk korban gempa bumi Yogyakarta. Ya, berarti menunjukkan kalau misalkan yayasan ini itu telah lama berdiri. Di sini saya membantu menjelaskan jikalau nasi anjing itu bukanlah nasi yang diperuntukkan untuk anjing Atau nasi yang terbuat dari Daging anjing atau apalah Persepsi yang ada di luaran sana Nasi ini adalah nasi Yang dimakan manusia Yang berisikan sosis e, Daging cumi Dan ikan teri. Yaitu ini Nah, Stand banner ini saya temukan Di sosial media Dan kita bisa melihat tulisan yang ada Di dalam stand banner tersebut Nasi orang cilik bergizi dan sehat bersahabat dengan nasi kucing dan 100% halal. Nah, kita coba menafsirkan kalimat yang ada di dalam banner tersebut. Nasi orang cilik. Di sini saya menangkap jika nasi ini hanya diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu atau berada di ekonomi rendah. Namun saya tidak bermaksud menjelekan beberapa orang yang menerima nasi ini. Tidak perlu merasa sakit hati atas kalimat ini. Ya karena memang tujuannya itu adalah membantu orang-orang yang sedang merasa kesulitan. Ya, jangan sampai makanan ini itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang cukup. Namun memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi ya sebelum membahas lebih lanjut di sini saya memiliki cerita singkat yang terjadi terkait fenomena yang saya sebutkan tadi ya jadi beberapa hari yang lalu itu saya pergi keluar untuk mencari persediaan makanan nah di saat itu saya melihat orang yang sedang berkerumunan Bingung dong, apa yang terjadi akhirnya? Saya dekati dan ternyata ada orang yang membagikan hand sanitizer serta spray antiseptik secara gratis. Ya, di sini memang, kalau dilihat, ya itu memang perbuatan baik dan benar. Adalah untuk membantu orang, namun yang saya sangat sayangkan, atau ironisnya, adalah orang yang memiliki kendaraan bermotor, ya itu pun ikut berhenti dan... Ikut meminta untuk dibagikan barang tersebut, ya. Di sini, menurut saya, ini kuranglah tepat pembagiannya. Ya, harusnya kita juga, sebagai orang yang masih berkecukupan dan masih mampu, harusnya kita juga sadar diri, karena memang barang-barang tersebut dibagikan secara gratis untuk teman-teman uh, kita yang kurang mampu. Selanjutnya, setelah selesai belanja, kita berjalan pulang. Ketika pulang, itu uh, melewati sebuah jalan, ya, jalan tersebut ramai sekali dengan orang yang bertampang seperti pengemis Ya, namun kita bisa melihat ya, yang mana pengemis, yang mana yang bukan, karena disini pun, ketika lewat, terlihat uh, ada seorang ibu-ibu sedang menggendong anak kecil, terus pakaiannya rapi, pakaiannya masih bagus, tapi duduk dengan uh, sebuah uh, karung, ya, sebuah karung beras kayak gitu. Nah ini menurut saya, kayaknya orang ini bukan beneran menulis Ya, kemudian nggak berapa lama, beberapa meter kemudian, terlihat lagi Ada ibu-ibu yang duduk juga di pinggir jalan Terus beralaskan karung beras, tapi bermake up lengkap Jadi, jadi maksudnya tuh kayak, ya ada pakai lipstick, terus uh, ada pakai apa itu namanya tuh Ya, apa sih, belas pun atau apa, kayak gitu Pokoknya, kelihatan kalau dia itu pakai make up terus beberapa langkah ke depan lagi kelihatan juga orang yang duduk menggunakan uh, sarung beras, terus main handphone, nah, handphonenya itu ya uh, smartphone lah ya yang yang touch kayak gitu. Nah menurut saya itu mereka sedang menunggu orang yang berbaik hati untuk, untuk memberikan makanan, ya membagikan makanan secara gratis di sini saya sungguh sangat merasa e, kesal dengan orang-orang seperti ini Karena kenapa? Ya karena orang baik itu kan memberikan e, makanan tersebut adalah untuk mereka yang kurang mampu untuk bisa bertahan hidup Sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang mampu tapi memanfaatkan situasi dan kondisi ini Ya sulit untuk berkata ketika melihat situasi kondisi di kota yang seperti ini jadi, orang memberikan nasi atau membagikan antiseptik secara gratis agar dapat membantu teman-teman kita yang kurang mampu untuk dapat bertahan melewati bencana ini dan mengurangi resiko terjadinya penularan yang lebih parah bukan untuk kalian yang masih mampu cerita tadi itu benar-benar pengalaman saya sendiri yang saya alami dan saya lihat sendiri jadi ini benar-benar sungguh sangat e, ironis sekali kejadiannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang nasi anjing tadi. Jadi menurut saya kalimat tersebut, ya kalimat tadi untuk Orang cilik Ya menurut saya itu tidak ada Unsur penghinaan Atau misalkan merendahkan Kaum-kaum tertentu Ya memang itu adalah sebuah niat baik dari orang lain Selanjutnya bergizi Dan sehat Ya walaupun memang dibagikan secara gratis Namun yayasan ya, tersebut juga memikirkan Gizi dan kesehatan dari Orang-orang yang memakan Pemberian makanan mereka ya. Jadi mereka benar-benar memikirkan Lauk-lauk yang dapat membuat tubuh si pemakan itu menjadi lebih sehat selanjutnya bersahabat dengan nasi kucing Nah menurut saya kalimat ini tuh yang harus harus menjadi point of view ya karena masyarakat luas itu sudah tahu tentang nasi kucing Nah bagi yang belum tahu di sini saya jelaskan sedikit jadi nasi kucing itu adalah nasi yang e, dibungkus dengan ukuran kecil ya yang berasal dari Yogyakarta Semarang Surakarta nah jadi nasi ini itu adalah nasi putih yang dibungkus menggunakan sambal ikan teri dan tempe yang dibungkus menggunakan daun pisang. ya kenapa nasinya nasi kucing karena memang porsinya itu kecil dan harganya pun memang relatif murah. ya jadi kalau misalkan di ibu kota harganya itu kisaran 2.000 sampai 3.000 saja. jadi itu penjelasan tentang nasi kucing. ada nggak sih teman-teman yang berpikir kalau misalkan nasi kucing itu nasi yang terbuat dari daging kucing, nasi yang diperuntukkan untuk kucing. Ya, ya pastinya enggak lah ya. Di sini kita bisa melihat nasi kucing yang sudah dikenal luas oleh masyarakat itu memiliki porsi yang kecil dan dengan lauk seadanya. Berbeda dengan saudara barunya yaitu nasi anjing memiliki porsi yang lebih besar dengan lauk yang lebih lengkap karena mempertimbangkan gizi dan kesehatan dari orang yang mengkonsumsinya dan yang terpenting dari uh, kalimat banner tadi itu adalah tulisan 100% halal halal diartikan semua jenis makanan yang tidak mengandung zat haram dan didapat secara baik Oleh karena itu, seharusnya kita bisa berpikir sedemikian rupa terhadap sebuah penamaan makanan yang terjadi akhir-akhir ini Ya, namanya branding, ya boleh saja lah ya mungkin kedepannya juga bakalan ada yang namanya uh, nasi kelinci, nasi kuda, dan lain sebagainya Makan itu adalah Uh, hanya sebatas sebuah penamaan dan kita pun harus lebih bisa berpikir secara terbuka dan tidak merasa tersinggung ya memang itu didasari niat hati seseorang yang baik dan mulia untuk berbagi kepada sesama ya itu tadi pembahasan tentang nasi anjing dan nasi kucing memiliki persamaan sebagai saudara namun memiliki perbedaan dalam takaran porsi dan lauk yang digunakan Semoga dengan penjelasan saya dapat menambah pengetahuan dan ingat untuk selalu stay positive. Tidaklah peduli agama, suku, ras, dan lain sebagainya yang terpenting sebagai warga negara Indonesia. Kita dapat saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, saling menyayangi, dan tentunya selalu stay positif. Terakhir, selalu ingat untuk berhati-hati dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Saya, sen, sesi kali ini sampai di sini, bye.